Guys, berjumpa lagi dengan Loren Cinar Barber kali ini. Loren Cinar Barber akan memotong seorang amat setengah kecil setengah gede guys, setengah gemuk setengah kurus juga. <gif> Namanya Alvarioso ya. Penasaran ya guys, ini orangnya. Nanti Loren kita tahu ya, bagaimana ciri-ciri fisiknya. Bagaimana, nanti ada apa atau kurang apa yang si, larnya saya tahu ya Oke, okay, ini dia anaknya guys Langsung aja lagi, salat ya sama kamera Ke... Eh mas, ini bener ya mas Alvarizo ya? Mas. Iya, bener ya? Iya, oh, iya gitu loh <laughs> Iya. Eh. <laughs> Mau dipotong aja? Iya. mas ya? Potong potonglah mas? mas Ah, di potong biar ganteng gitu ya, ya. <tuk> di potong biar ganteng Oke okay. dimulai ya dipakai aneh dulu biar nggak ganteng nanti ya okay. <tuk> <tuk> <tuk> salah ya Oh salah kirain ini tadi leher nggak ada kepala <tuk> Oh ini ya bener tadi salah orang <San> <San> uh. <San> kalau ini enggak hilang ini kalau ini beneran, ya. Mas Alvariso sekolah kelas berapa mas? 7b 7b 7b berarti sempit kelas 1 SMP ya, <San> ya. kayak gini ya ciri-ciri atau Uh, apa ya fast daripada ade alvariso Al ya tadi yang namanya ya namanya keren sekali tuh alvariso <laughs> panggilannya apa harisu oh nama panggilannya varisu ya dulu setahu saya ade alvariso ini sering kerja di wingkle kalau nggak salah ya ya ah. benar ya dia ya. iyo dia tidak bisa berbahasa ini sekali atau mungkin punya bahasa sendiri <guluh> ini, ini ini face aslinya adik Alvariso ya ini dia tuh dilihat aja nanti hasilnya kayak gimana nanti ya soalnya kayak gini nih tampangnya setengah gemuk setengah kurus tuh kalau dari depan mukanya hancur berantakan <guluh> Oke, okay, lanjut. Langsung aja, guys. Uh, Loren, permak ini dia ya, adik Alvarisuk mau dipotong kayak apa? Tidak tahu ya? Oke, okay, biasa, guys. Uh, Loren lakukan parting dulu ya, karena ini mukanya pada antum semua kayak gini, dibentuk kayak apa nanti ya? <laughs> ngoding dong, lah gitulah. <tuh> ini Loren coba potong gaya rambut atau style <tuh> apa enaknya ya? apa dipotong <tuh> style army atau high hybrid? hybrid juga cocok ini kayaknya. arahnya nah, ke sini banyak sisirnya. Iyo, enggak iya nggak iya paseng ya posisi kepalanya kayak gimana kalau rambutnya yang atas sudah pasti dibuang ke ke kanan ya ini kepalanya agak, agak penceng yang belakang ini guys dikit mas ah menduk ini ya ini mendul ini penceng ini nggak tahu ini waktu, waktu lahir dulu terlalu keras mungkin ya keluarnya jadi lari menatap gitu membentuk tembok gitu ya sehingga pengen -peng kepalanya gitu mas ya waktu lahir ya kekerasan keluarganya jadi larinya ke tembok gitu. oke tidak dibuatkan style khusus sama Loren ya dilihat aja nanti cocoknya kayak gimana tapi untuk angan-angan sudah ada di di benda Floren, tinggal memproses saja, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, ya diperbaiki lagi ya, disesuaikan dengan orangnya. Agak sulit soalnya ini juga apa ya? kepalanya begu Mas sekolah kelas 7 bisa berhitung paling banyak sampai berapa mas berhitungnya berhitung itu mulai dari satu sampai berapa gitu kayak 20 sama uh, sampai 20 coba hitung. coba nanti dikasih gratis potongnya sama saya Ayo coba itu Ayo 1, 2, 3, 4 6, 7 Iya terus 7 7 7 apa-apa terus nine, ya, nine. <laughs> Itu namanya nggak sampai 20 Kalau berhitung pakai bahasa Indonesia Dari satu sampai berapa? Banyak Banyak ya? Coba Mentok nanti berhenti sampai di, di angka berapa? Ayo berhitung Dari satu sampai berapa? 1, dua 3, 4, 5, 6, 7 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41 42, 42 45, eh, 43 44 45, <tuk> eh 44 45 kalau begitu itu kalau 40 ya 41 42 40 ya. eh, 3, 44 gitu ada 43 itu berapa enggak tahu nanti lima tadi nyampe 45 ya sekarang dimulai lagi dari 41, 41, 42, coba sampai 50 aja 41, 42, Yo, 41, 41, okay. 42, 42, 43, 44, 46, 47, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 49, 49 Habis 49 berapa? 40-50 masa bahasa? Berapa? Oh 50 ya benar-benar Udah selesai Udah selesai dimulai lagi berhitung lagi Kalau yang pertama tadi kan pakai bahasa Inggris ya Yang kedua pakai bahasa Indonesia ya Sekarang yang ketiga pakai bahasa Jawa Dari satu terserah nanti Akhirnya sampai, sampai di angka berapa? Benar -benar berhitung dari satu sampai sampai sampai berapa lah tapi bahasa Jawa sekarang ayo loh, bahasa Jawanya yang halus setunggal Kale tiga ngotel lo. ayo loh seni keras loh kan orang Jawa ya, orang Jawa oh, ya, ya. Yowis, Ayo saya ngomong biasa ya. Hmm. Hitung hitung, ayo cari. Hmm, nomor cuci sampai nggak tahu, tetapi pakai bahasa halus. Hmm, dua. Loh. dua. kok? Itu baju desa, bahasa Jawa sing halus bahasa tokoh -tok kromo eh apa boso, boso, sih, ya gosok gosok kalau dipasang selalu kali nah, setelah tiga nah, terus. <laughs> terus sekawan sekawan berapa habis sekawan, ayo limo loh habisnya sekawan itu gansal ah baru limo. ayo terus lho Loh, luas habis gansal itu limo ayo limo. Limo. limo eh habis gansal kok limo salah salah habis, habis gansal itu ya tem, tem. tem. tem. itu itu limo. Duh, buka. <ra> anyway, oh. bukan sepuluh itu kasar halus doso-halus doso-demput halus gitu sedoso gitu sampun kalau eh singmeng berhitung pakai bahasa halus ya setunggal kali tiga sekawan garsel enam itu walu cowo sedosong ya lagi bosok kasar bosok arek surupayan so. ayo bosok surup jin ayo coba dari satu sampai nggak tahu sampai berapa nanti ayo iji loro telu empat lima enam itu walu cowo tuh sebelas sebelas itu apa ya cowo sebelas sebelas Oh. ah oh, ya. yeah. selulas yeah. yeah. yeah. oh. ah iya iya iya iya iya ya terus terus oh terus selekuk terus Pak. Pa? Pak. Eh. Waalaikumsalam. Ah, terus. Selawin Sla"? Ah, sudah sudah sudah sudah. Tadi berhitung pakai bahasa Inggris, sudah. Berhitung pakai bahasa Indonesia sudah. Bahasa Jawa halus juga. Bahasa Jawa kasar suruh sudah Sekarang. Ah, Loren mau aja, Kiai. Ya, ini. <laughs> tambah-tambahan, tahu tambah-tambahan? Tahu. Kayak apa tambah-tambahan itu? lek satu sama satu nah, iya saya nge nge aku, yuk satu ditambah satu, biro, coba dua dua iya mau gurung sarapan, tak? gurung? gurung satu piring ditambah satu piring berapa? Dua apa? dua piring Wah, dua piring, Kena no piring. <laughs> satu ditambah dua anak piring dua ya. oh, ribu dua puluh empat, dua ribu dua puluh dua dua puluh empat, dua ribu dua dikurangi Satu berapa? satu iya bener aslinya kan tak Asli <guruh> bingung tak <takkan. guruh> dua ditambah lima ya wes kalau ganti kan satu ditambah satu sekarang jadi naik dinaikkan dikurangi tiga eh apa empat empat wow keren namanya mas Alvariso ya, ya. Oh, iya apa makanya kan? SMP kelas satu kelas tujuh kalau tadi kan dua ya yeah, yeah, 3, empat 7 ditambah 3 berapa? 10 oh 10 pinter iya ya kalau dikurangi 4 10 dikurangi 4 6 10 dikurangi 4 6, 6. pinter tadi waktu ngitung gini-gini gak tangganya? enggak ya?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 aduh, nah. ini mas, mas Alvarizio ini kok bisa gemuk ini kak? gimana? makannya apa ya makannya? makan nasi apa makan batu bata atau apa? Tau, batu bata. Oh, kamu makannya batu bata iya Yaudah, iya dah. pengen tahu aku? pengen <laughs> tahu aku? iya dah. Hmm, ini guys, ya gemuk ini ternyata apa ya? Uh, rahasianya dia bisa gemuk itu makan makannya gede banget waktu merah itu nih guys yang buat bangunan buat bangun rumah sekarang sekolah lagi libur terus ya iya. tapi udah dimulai sekolah tapi daring ya dari WA ya. ya, bisa mas bisa bisa minta diajarin sama siapa ada contohnya. Oh, ada contohnya. Itu apa? Ya itu. Klik. Hah? itu Google Bisa. Bisa bisa buka Google bisa ya? Bisa. Oh, bisa. Google apa Google yang benar? Oh, Google tapi nah, tulisannya kan Google. Google eh. itu oh, itu cuma tulisannya ya, jadi bahasanya Google ya. Ya, bukan ya. google bukan ya Buka. kalau youtube betul tulisannya youtube youtube kan dibacanya youtube oh youtube bisa ya iya. kalau tadi tadi satu ya satu tadi bisa berhitung bahasa inggris ya tadi kalau satu itu berapa one ah, e. one nulisnya pakai huruf gimana ya one ya. E. Oh. Oh. Indonesia one itu hurufnya itu ada tiga apa ini? opas apa saja? Lupa. Luluh lupa ya. Oh. Kalau one itu di bahasa Inggris Indonesia. Oh. Ya, tahu oh kan? Ya, tahu. Huruf O oh, tahu kan? Tahu. N di Iya, N tahu N. N tau. Nah, sama E tau. Tau. Ah, dibaca apa itu? Star oh. oli ya. <laughs> Sambut depannya saya kasih setar gitu. Jadinya apa? Star oli. Bukan star nun. <laughs> star ya Ya, ya jalan masih yang motornya ya nggak perlu keburu buru ya biar ganteng ya oke okay.